Oke teman-teman kali ini admin akan tutorialin untuk teman-teman semua yaitu cara kredit HP dan barang apa saja di aplikasi agar mendapatkan tenor yang cukup lama sekali hingga 12 bulan ya.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 bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan download saja di Playstore atau Appstore. Oke, langsung saja kita buka. Dan tampilan menu utamanya seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman mendapatkan produk yang ingin teman-teman beli atau kredit, silahkan teman-teman uh, klik saja di kolom pencarian. Di sini ketikan saja barang yang ingin teman-teman cari ya admin akan kasih contoh yaitu kredit HP di aplikasi tokopedia ini nah teman-teman selanjutnya akan tampil seperti ini ya di sini terdapat uh, berbagai macam tipe HP Samsung di sini admin akan kasih contoh Samsung Galaxy A53 dan tentunya uh, setiap toko berbeda-beda untuk harganya ya silahkan teman-teman cari saja harga yang paling rendah ya ada Rp5.278.000 dan ada 5822000 dan masih banyak juga harga-harga uh, yang bervariasi di bawahnya ya silahkan teman-teman uh, pilih saja harga yang paling terendah ya Oke, di sini admin pilih yang harga juta. Nah, sebelum teman-teman uh, klik beli langsung atau masukkan ke dalam keranjang, di sini teman-teman harus uh, teliti dalam memilih barang, ya. Dikarenakan jika teman-teman memilih barang secara online, itu teman-teman harus uh, memilih dengan detail, ya. Di sini untuk Samsung Galaxy A53 5G, untuk memori internal dan RAM-nya ada yang 8 128 ada yang 8 256 Nah di bawah ini di deskripsi produk ada spesifikasi barang yang kita inginkan ya. silakan teman-teman baca-baca saja untuk kelengkapan produk yang teman-teman pilih. Selanjutnya di bawah silakan teman-teman lihat terlebih dahulu rating dan ulasannya ya apakah uh, cukup bagus. Nah di sini untuk ulasannya cukup bagus sekali ya dan toko ini sudah mendapatkan 4,9 bintang dan 15 rating Di sini cukup uh, bagus sekali ya. Nah jika teman-teman sudah teliti dan sudah yakin ingin membeli produk yang teman-teman pilih selanjutnya silakan klik beli langsung. Oke, di sini kita diarahkan untuk memilih warna dan ukuran. Ya, misalkan di sini admin pilih yang black 8x128GB. Selanjutnya, silahkan klik beli langsung. Nah, sebelum teman-teman melakukan uh, pembayaran, di sini teman-teman harus uh, periksa terlebih dahulu untuk alamat pengiriman dan pembayarannya. Di sini, silahkan teman-teman periksa, ya. Seperti ini, maka akan tampil alamat tujuan ya. Jika teman-teman sudah mengisi dengan benar alamatnya, silakan teman-teman kembali lagi. Nah, setelah di sini mengklik gratis ongkir, maka di sini untuk ongkirnya 0 rupiah ya. Selanjutnya di bawah ini, silakan teman-teman klik ganti metode bayar ya. Nah selanjutnya di sini silahkan teman-teman lihat semua seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan OVO ya. Nah untuk COD di sini tidak mendukung ya teman-teman. Selanjutnya di bawah ini jika teman-teman ingin kredit HP di aplikasi ini. Untuk metode pembayarannya silahkan teman-teman pilih paylater dan cicilan ya. Di sini tersedia yaitu Kredivo, BRI Ceria, Home Credit, Indodana. Silahkan di sini teman-teman pilih saja salah satunya ya. Oke, di sini admin akan kasih contoh menggunakan Kredivo. Nah di sini total tagihan yaitu sebesar 5.176.800 rupiah Lihat detail Nah di sini total belanja satu barang sebesar 5.97.000 rupiah Total proteksi produk yaitu 53.200 rupiah Total ongkos kirim di sini nah, bebas ongkir ya Asuransi pengiriman yaitu sebesar 25.600 rupiah Biaya transaksi atau biaya jasa aplikasi yaitu sebesar 1.000 rupiah. Total tagihan menjadi 5.176.800 rupiah. Nah, jika teman-teman ingin memilih uh, tenor atau jangka waktu cicilan, silakan teman-teman klik tanda panah ini. Seperti ini ya, untuk kredivo di sini ada yang 12 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan silakan teman-teman pilih saja sesuai kebutuhan masing-masing. Jika teman-teman memilih yang 12 bulan untuk cicilannya yaitu sebesar 574.480 rupiah. Untuk yang 3 bulan cicilan per bulannya yaitu sebesar 1.804.040 rupiah. Dan untuk yang enam bulan yaitu sebesar satu juta dua rupiah. Silahkan teman-teman pilih saja salah satunya ya. Oke, misalkan di sini pilih yang 12 bulan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Di sini dua bulan atau 12 kali cicilan selama satu tahun berarti ya. Di sini yaitu sebesar lima ratus rupiah. Nah, jika teman-teman sudah yakin, silahkan klik lanjut ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk masuk ke akun kredipo Bagi teman-teman yang belum punya akun kredipo-nya, silakan mendaftar terlebih dahulu. Dan yang belum tahu cara mendaftarnya, di video sebelumnya admin sudah tutorialin cara daftar kredipo ya silahkan kunjungi saja videonya dan selanjutnya maka teman-teman akan diarahkan oleh aplikasi ya mungkin teman-teman juga lebih paham dan lebih mengerti oke teman-teman itulah ya cara kredit HP di aplikasi Tokopedia menggunakan metode pembayaran yaitu kredipo, BRI ceria home credit dan indodana disitu bisa mencapai 12 kali cicilan ya dan di aplikasi ini juga teman-teman tidak hanya bisa kredit HP saja ya Teman-teman juga bisa kredit barang lainnya seperti TV, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya ya Di sini semuanya bisa dikredit Asalkan teman-teman sudah mempunyai akun kredivo atau BRI ceria, uh, home credit dan indodana ya Oke teman-teman semoga review kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu cara kredit HP atau barang apa saja di aplikasi ini Sampai jumpa kembali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh